selamat kemulai Banjarmasin Thank you very much This is my seat. Yes, sini ya Pak Kepada Bapak Ibu yang terhormat para penumpang pesawat udara Lion Air tujuan Banjarmasin Penerbangan ini ditempuh dengan jarak satu jam setengah dengan ketinggian 3.000 kaki dari permukaan laut Semoga Anda enjoy dengan penerbangan kami bersama Lion Air Pesawat layanan ini memiliki 8 pintu darurat 4 pintu darurat berada di belakang dan empat pintu darurat berada di sebelah kiri kanan Dan apabila terjadi bahaya maka lampu akan menunjukkan Anda keluar menuju pintu darurat nah, Kenakan sabuk pengaman Eratkan Kunci Lepaskan <lambil> Apabila tekanan udara menurun di bagian pesawat maka masker oksigen akan muncul di depan Anda Pasang masker dan bernapaslah seperti biasa Apabila terjadi penarikan nerurut, maka baju pelampung akan ada di bawah kursi Anda. Kecangkan, eratkan, dan pasanglah seperti biasa. Seperti ini apabila Anda terjun di permukaan laut. Dan apabila ada pemberitahuan lainnya, buku petunjuk Anda akan mem memanggil Anda kepada kami. Dan silakan pencet timbul bel apabila Anda memerlukan kami. Terima kasih. Oh. Satu jam kemudian... Please, madam my car. Oh yes, yes. We are are landing. So Lion please. please. Don't please. Sleeping. <laughs> Sleeping. Yes, yes, yes. Kepada bapak ibu yang terhormat sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Samsi di Banjarmasin. Welcome to Banjarmasin bersama saya Ayu dan seluruh kabin crew bertugas bersama Kapten Anton mengucapkan terima kasih telah terbang bersama Lion Air. Nih, nee, okay. eh, lon, umenya Sally. Nah, anak ada kategori berarti Yana. Mm. tuh, pujing, pujing, haj. Oh, jerpanya nih marah sekali. lagi, lagi ditanggung. Eh, <laughs> be berhang mujan mau ini, kita kenalakan, ha, anaknya tuh anak kucing, anak kucing, ngapa nah, nggak bahanya menyengat harus sekalian buat tabuan, ya loh sah, betul, lalu kalo aku bawa piring aja katanya bedaster beda apa lah, sekarang wanih kau nih, mau kada mau aku, kau mungkin kada melayani bedosa aja laki, ayo aja aku ada kucing, aja kau sampe piring, apa, makanya nenek Nah. Sambil mau... kita ini seles aku parah aku udah arinya ya kadang muda aku nih hingga tetunjul sudah saudara ke anak-anak ke anak eh. luar aku masuk akan belum waktunya jangan mau keluar lagi <laughs> aku primatur <laughs> anak bulan setengah lahir loh eh. walaupun 9 bulan atau tunggu aku menjemur di kanak-anak <laughs> uh, asal jangan sampai anaknya tanggup muarnya uh, aku lan besnah nila aku tujuh mau was rumah tangga karena kenapa gerang masalahnya aku tuh Om laki laki tuh baik-baik aja, karena anak-anak Ika, masih ikam handaki lakiku kah? Oh, oh omahnya Sally. Meremput oh. sambil memamai. Eh, aku e, anak-anak kesini dulu, ikam. Aku nabi nah, anak dulu, anak. Nah. Eh. Orang wah ini lohai, kebanyakan positif corona. Eh, eh. Menurut kita nih positif Adi? petianan di rumah. Oh, ngaran-ngaran abahnya kupang kapik, gel gelet di rumah di kalabu aja. Makanya gambung parot. Oh. Di bapak Aduh, aduh, aduh, aduh. Ay, kenapa kenapa kenapa kayak kayak aku manejak kamber tiga sih aku ini anak kucing kan. Nah apa jadi mama-mama taros dua? Aku ini ada bibinian, mah hohwas rumah tangga aku udah menyambat teman dm aku kesannya nih laki ikan basah lengkap basah lengkap. Oh jago borit ikan borit panca anak manggoda laki ko ikan tujuh kalau kiko tuh bergerak nak dikati aku hanya bergerak nak ada kalau orang orang sarabean sarabean tahu deh kau laki ko, amun ikem mahanda kau laki jago besar diri bakaca dulu jago e, ya, makanya jangan tapi percaya apa pandiran orang lihati dulu bujur apakah lagi seorang bisa kau lo kau ini anak anda laki eh e, ya. aku asli astilah lo kok abahnya e, abahnya udin itu kenal anu boneka eh e, e, aku daripada ada mahamuk abahnya jangan mahamuk abahnya kadang jadi aku lihat orang keseteraan bulat eh e, aku banyak e, e, e, aku, e, aku tak pancing emosi orang tak pancing pandiran e, orang eh bukan malah seorang paraya yang sudah duduk laki abahnya kan ini